Aurel, Putri Sulung Anang Hermansyah, dan Krisdayanti Dayanti ini sedang berbahagia. Aurel sudah dilamar oleh Atta Halilintar, YouTuber muda dan berbakat di Indonesia. Kabar baik ini dibagikannya juga di Instagram miliknya, at Gadis belia ini membagikan foto jemarinya yang sudah mengenakan cincin lamaran berwarna biru tua bulat seperti cincin Kate Middleton. Kalau kamu fans berat Aurel, apa kamu tahu beberapa fakta tentang Aurel berikut? Saksikan terus ya, 5 fakta tentang Aurel berikut ini. Nama asli Aurel Di media sosial, kita akrab mendengar nama Aurel atau Loli, tapi ternyata putri dari anak Hermansyah ini punya nama asli Titania Aurelia Nur Hermansyah. Oh ada Nurnya, Pantas aja Atta Halilintar panggil Aurel dengan sebutan Mpok Nur Ya ya ya ya ngerti sekarang Aurel bernyanyi Di single terbarunya, Kepastian saat ini benar-benar berhasil merebut perhatian publik Lagunya itu sudah menjadi trending di Youtube dan sudah ditonton sebanyak 16 juta kali Padahal baru saja dua minggu sejak rilis. Tapi, tahukah kamu, ternyata Aurel bukan kali ini saja bernyanyi. Aurel pernah menghasilkan 8 single lagu yang beberapa di antara lagu-lagunya ia nyanyikan dengan berduet dengan ayahnya Anang Hermansyah dan juga Syahrini tahun 2011. Mahir Make Up Aurel remaja saat ini sudah sangat mengubah penampilannya menjadi sangat cantik dan terlihat dewasa. Banyak haters yang membulinya dengan menuduhnya bahwa dirinya beroperasi plastik. Namun, gadis berusia 22 tahun ini ternyata memiliki hobi yang menunjang penampilannya, yaitu make up dan membeli outfit dari beberapa artis dan influencer luar negeri. Chris Dayanti sang ibu mengatakan bahwa sejak kecil Loli memang sangat menyukai video-video tutorial makeup dan sering mencoba-coba untuk merias wajah ibunya itu. Loli yang sekarang sudah memiliki produk makeup sendiri juga mengakui bahwa jenis tulang wajahnya adalah sangat bulat. Jadi ia mensiasatinya dengan teknik make up contouring dan shading untuk menyamarkan bentuk bulat wajahnya menjadi oval dan ideal. Bahkan netizen pun mengakui bahwa dalam soal make up, loli jagonya. Sejak kecil foto bersama Rasyah, Aurel Hermansyah pernah dikabarkan dekat dengan tengku Rasyah. Bahkan kedekatan itu tak segedar bersahabat, namun menjalin hubungan asmara. Apalagi mereka juga pernah terlibat proyek bareng sebuah single duet Cinta Surga. Namun keduanya membantah kabar tersebut, mereka mengaku hanya sebatas teman saja. Namun tak disangka ternyata Aurel dan Tengku Rasyah juga sudah lama saling mengenal. Dalam sebuah unggahan Instagram milik Rasyah, Memperlihatkan Rasya dan Aurel tengah foto bersama. Foto itu pun diambil saat keduanya masih kecil. Rasya yang berada di tengah tampak lucu sambil menggigit jari, sedangkan Aurel berada di sebelah kiri Rasya. Keduanya tampak menggemaskan. Sempat suka memasak. Aurel menunjukkan keseriusannya dalam menapaki bisnis kuliner. Ia bahkan berniat untuk belajar lebih dalam tentang masak-memasak. Putri sulung anak Hermansyah ini mengaku memang sangat senang memasak. Aurel mengungkapkan ingin belajar lebih dalam tentang bisnis di bidang kuliner. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk sekolah memasak. Ia ingin mendalami pembuatan makanan, terutama kue. Aural mengaku, awalnya ia pernah mengikuti sekolah memasak di daerah BSD. Dari situ, ia berencana mengambil sekolah kuliner lagi. Ia katakan, di Jakarta ada sekolah yang gurunya dari Prancis. Jadi, di sana belajar semuanya, mulai bikin cake, roti-rotian, sampai bikin bunga hiasan cake yang kecil-kecil. Sekolahnya itu enam bulan, dan itu masuknya tiap hari. Nah, jadi itu loh fakta-fakta menarik tentang Aurel yang mungkin kamu belum ketahui, atau ada lagi yang kamu tahu tentang Aurel. Jangan lupa tulis di kolom komentar, ya.